Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi rajim. ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى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 Sampun wakhir. Tayib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي حكمة أبدا أشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ma'ālāmahu adzan wa syiddah, wa, wa akromahu aslan wa mahtida. Sallallahu wa sallam alaihi wa alai alihi wa sahibhi Waluya silnaida salatan wasalam dari ila an pertama dan pertama kita tidak lupa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang telah kita rasakan bersama. Ketika nikmat itu disandingkan dengan rasa syukur, maka menghasilkan menetapnya nikmat tersebut dalam kehidupan kita dan ditambahkan nikmat-nikmat yang lain yang belum kita rasakan sebelumnya. La Insha'Allah tung. La Jika sekiranya kalian mensyukuri nikmat-nikmat, kudis saya, aku akan berikan tambahan nikmat kepada kalian. Itu kunci, kalau kita pengen dapat nikmat, tinggal syukur aja. Yang sudah ada orang, kalau mensyukuri nikmat itu, dia lisannya bergerak, hatinya berkerja, perbuatannya aksi hatinya bergerak dengan mempercayai meyakini bahasanya nikmat yang kita rasakan semata-mata datang dari Allah subhanahu Wa Ta'ala bukan dari siapapun yang lain lisan kita bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah anggota badan kita beraksi mewujudkan nikmat-nikmat yang telah kita rasakan dengan apa semakin menaati perintah-perintah Allah semakin berusaha menjauhi laran larangan Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kita bisa melaksanakan tiga perkara ini barulah kita bisa ditekan asyakir as orang yang bersyukur orang yang bersyukur tadi balasannya nikmatnya dilanggengkan dan akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lain. Salah satu nikmat yang paling besar, bahkan tidak ada bandingannya, tidak ada setaranya dan nikmat adalah nikmat Islam. Nikmat Islam, betapa banyak di sana saudara-saudari kita yang belum merasakan nikmatnya Islam. Dan Islam Pak Bu itu bukan hanya khusus orang-orang yang punya duit. Bukan khusus hanya orang-orang yang ganteng wajahnya, cantik parasnya. Bukan semata-mata mereka yang keturunan bangsawan darah biru, bukan. Tapi Islam itu memang semata-mata pilihan dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Islam itu sudah ada statusnya pada baju kita, maka gunakanlah semaksimal mungkin nikmat ya, tersebut dan sampai status islam ini dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan bu makhluk kalau itu banyak napa pembuatan banyak ada, coba kita cek ya kalau banyak, harus ada buktinya ada dari kalangan manusia, ada kalangan jin ada kalangan hewan, ada apa lagi? tumbuhan daratan wah banyak sekali diantara banyaknya makhluk-makhluk ciptaan Allah tersebut siapa yang paling mulia pak Bu manusia wallahualam keromna bani adam sungguh benar-benar kita kami telah muliakan anak cucu adam manusia jadi kita dari sekian makhluk-makhluk Allah kita yang paling mulia sekarang diantara manusia semuanya banyak modelnya, nano button, banyak, banyak sekali. Dan yang paling mulia diantara mereka siapa? Orang yang beriman kepada Allah, maksudnya orang yang Islam menerima ajaran Allah Subhanahu Wataala. Jadi namanya Muslim, orang yang Islam itu yang paling mulia dibandingkan yang lain berarti ada yang majusi Yahudi Nasrani apapun agamanya itu mereka di bawah derajatnya muslim berarti dari situ kita termasuk hamba pilihan di atas pilihan nubatan no, nah saya mau tanya lagi kita lagi berbicara tentang Islam apakah semua kaum muslimin sama pada satu level tidak muslim itu banyak cabangnya pak kata Rasulullah saw Sataftariku ummati umat kita kan terpecah belah Menjadi sekian puluh golongan Semuanya mereka masuk neraka karena tersesat di jalannya Kecuali ada satu golongan Yang dimana dia ada di atas sumnahku dan sunnahnya para sahabatku Alhamdulillah kita termasuk dari golongan tersebut Amin ya Rabban, Amin. Karena betapa banyak di sana Pak, ampun ten, Wong Islam, tapi, tapi, tapi ya, tapinya luar biasa. Mereka terpleset, melenceng dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya, ada orang Islam, dia itu Menghalalkan darahnya kaum Muslimin, oh, dia darahnya halal, padahal dia Muslim. Dia terpleset, apa tuan? Terpleset darahnya Muslim itu haram, Pak. Harum, Rasul bersabda, "La duda memberi muslimin tidak halal darahnya seorang Muslim." kecuali pakai hak ada penyebabnya ada orang-orang sekelompok yang mereka menghalalkan darahnya berarti mereka muslim tapi muslim di bawah derajat-derajat yang mengikuti sunnah rasul salam wassalam. dan banyak sekali, contoh lagi ada mohon maaf orang punya muslim tapi ini Al-Quran belum sempurna masih ada tiga ke 31, 32, 33, 34 yang jauh lebih sempurna Qurannya beda kira-kira muslimnya gimana itu maka dia tersesat juga karena zaman Rasulullah Quran cuma itu dari zaman Rasulullah para sahabat tabi'un tabi'ut tabi'ain sampai kita itu Quran cuma tiga juz ada ternyata kelompok Islam yang tidak mengakui itu dan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mereka terpeleset di jalannya jadi Alhamdulillah kita sudah jadi makhluk yang paling mulia yaitu manusia terus kita pilihan diantara manusia lainnya itu muslim, terus kita pilihan di atas pilihan, di atas pilihan, karena kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah, yang senantiasa berusaha meniti jalannya para rasul, para sahabat Ridwanullahi yang alaihim main. Itu sedikit tentang gambaran nikmat yang telah kita rasakan sekarang. Maka pantaslah kita harus memperbanyak kalimat syukur alhamdulillah. Yang kedua, semoga selawat serta salam tercurahkan kepada baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu Juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal Alhamdulillah kita melanjutkan sekarang kajian Sirah Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad Alaihi SAW kemarin kita udah bahas apa? peristiwa yang luar biasa sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW gimana munculnya irizam-irizam kembali gimana kisahnya uh, apa? Abraha dan bala tentaranya maka sekarang kita ketik-ketik kita mulai berbicara tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini semuanya pasti bisa nih Rasulullah Lahirnya hari apa? Hari Senin Seratus Ada adanya enggak? Oh, enggak ada. <tik> Hari Senin Semua para ulama Telah bersepakat bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dilahirkan pada hari Senin Makanya ada Puasa Sunnah hari semen. karena beliau dilahirkan pada hari itu beliau yang ya, mengadakannya. Tanya lagi Rasulullah lahir tahun berapa? Tahun gajah, masya Allah. Asri lahir tahun apa? Tahun Corona. <tuh> <tuh> jadi memang peristiwa gajah yang kemarin itu jadi sejarah ada di di dunia Arab maka dijadikan tahun kelahiran seseorang tahun kematian seseorang, karena saking terkenalinya peristiwa itu jadi tahun gajah, betul terus sepakat, para ulama sepakat juga bulan apa Rasulullah dilahirkan maulut Nabi Masha'Allah Pak Bu, kalau jenengan ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Yaman, yang Arab-Arab itu. Nanti bilang sekarang bulan mulut Nabi, mereka bingung bulan mulut Nabi. <laughs> Karena di sana nggak ada bulan mulut Nabi Bu. Adanya Al-Muharram, Safar, hafal nom button? <laughs> hafal? Jadi itulah, langsung sawal ya. <laughs> Lebaran terus nih. Gak di sana nggak ada bulan mulut Nabi, Pak. Gak ada. Maka Robiul Awwal. Well, kenapa kita sebutkan melut Nabi? Udah kita singgung di kajian pas bulan Robiul awal juga, karena disitu ada hari yang dimana dilahirkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biar teringat Rabinal itu bulan lahirnya Nabi makanya dikatakan maulud nabi itu kisahnya tapi nanti kalau lagi lagi haji atau lagi umroh lagi cerita, cerita sama mereka jangan bilang maulid nabi jangan nggak <guluh> paham mereka ketahuan betul beliau Nabi Sallallahu Alaihi dilahirkan pada bulan Robin awal dan ini sepakat seluruh para ulama Rabi'ul awal, enggak ada yang mengatakan akhir di bulan Muharram, di bulan Sofar, di bulan uh, Rabi'ul awal, bulan akhir, Jumat Al-Ulul, Jumat al ada. Rabi'ul awal itu sepakat. <tif> Saya mau tanya, dari bulan Rabi'ul awal, tanggal berapa Rasulullah? Oh, cakep banget ini. 100. Abundinah bunyi. Saya mau tanya nih, coba masih inget nggak, Botton? Tanggal 12 itu disepakati oleh para ulama, nggak, Botton? Botton, masih inget ya ibu, yang kajian kemarin tuh? Jadi untuk tanggalnya persisnya itu tidak disepakati, terjadi perselisihan para ulama di situ. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang tentang tanggal 10. Ada tanggal sekian-sekian, yang penting bulan Rabi'ul Awal. Makanya, Al-Imam. ibnu naiz al al-Hanafi. Dalam kitabnya, manzumah Al-Urduzah al-Mi'iyah mengatakan, Mawliiduhu fi'asyir al-fadili Rabi'in al-awwali amal fi'li lakinna mal mashuru thani'ashrihi di kata beliau beliau adalah ulama besar yang termasuk berpendapat bahwasanya Rasulullah dilahirkan tanggal 10 Rabiul Awal beliau termasuk tapi belum mengatakan da jinnal akan tetapi yang terkenal itu tanggal 12 yang masyhur di tengah kaum muslimin tanggal 12. Mala kullihal, apapun itu pendapatnya, kita yakini bahwasanya Rasulullah lahir pada bulan Rabiul walau, Ya, selesai. Tapi Pak Bu, saya mau tanya, Rasulullah wafat bulan apa? <tuh> bulan yang Awal. Tanggalnya berapa? 12. Jadi kalau kita lagi Maulid Nabi merayakan <laughs> kita kalau dengar kisahnya Rasulullah meninggal itu kita nangis, Bu. Para sahabat itu setelah diumumkannya gitu telah meninggal dunia Rasulullah, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya, kalau masih ada yang menyebarkan berita-berita tersebut, Umar langsung berdiri di atas tempat yang tinggi. Siapa yang berani-berani ngomong, Muhammad sudah mati, tak penggalihernya Rasulullah nggak mati, Rasulullah sekarang itu sedang seperti Nabi Musa Alaihissalam, lagi ada perjanjian sama Allah bertemu. Nanti kembali lagi ke sini. Enggak ada yang boleh bilang Rasulullah meninggal dunia, tak penggalearnya. Oh, para sahabat takut juga. Ini Umar, -umar gak pernah bahasa saja, kenapa belum ngomong seperti itu? Saking gak bisa menerimanya, berita wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin tiada orang yang membebaskan kita dari kebinasaan, dari baju kekufuran yang kita mau masuk ke jurang kebinasaan, beliau yang menaling, kita menyelamatkan kita, beliau yang selalu senantiasa berhadari sahabat kita. Wah, jadi para sahabat nggak terima. Enggak apa, apa namanya? Apa namanya ya? Iyalah, bahasanya jenengan bisa ditinggalkan kekasih jenengan, gimana perasaannya? Luar ya. biasa kan? Sampai para sahabat itu enggak berani ngomong lagi karena takut Umar, Abu Bakar radhiyallahu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, beliau langsung datang kepada eh, masuk ke dalam ke dalam rumah Rasulullah wassalam, dan dilihat benar Pas sudah meninggal dunia, langsung beliau keluar menuju rumahnya. Keluar rumah dan dia mengatakan, "Umar, duduk." Dia mengatakan kepada manusia, "Wah, para sahabat, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itulah zat yang maha hidup, tidak akan mati." وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا belum mengucapkan ayat tidaklah Nabi Muhammad kecuali seperti Rasul-Rasul yang sebelum kita mereka meninggal dunia khusus meninggal dunia apakah ketika Muhammad sudah mati sudah wafat kalian langsung murtad semuanya pada saat itu semuanya langsung menangis Umar pun langsung terjatuh ke tanah mereka mengatakan seakan-akan kita itu baru mendengarkan, ayat ini sekarang, saking sayang Rasulullah, nggak terimanya Rasul meninggal dunia, lupa dan ayat ini, Bu. Jadi, masya Allah ya, makanya nanti kalau udah terakhir kisahnya itu, beliau itu cerita wafatnya luar biasa, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan karena kita sayang sang beliau Alaihi Wasallam Masalahnya, kita sekarang lagi berbicara tentang..." kelahiran begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa yang masih ingat nasabnya Rasulullah? Abdul Rahman? Abdul Rahman, Yusuf. Tahu deh si Yusuf. Erfa' suotaka yang keras. Amin. dat to itu masaknya sampai kakek ke 22 dan adenan ini keturunan Nabi Ismail alaihi assalam putra Nabi Ibrahim alaihi assalam itu nasabnya. Taip. Sekarang kita berbicara tentang lahir Rasulullah beslesai ya beliau lahir bulan Rabiul awal tanggalnya 12 yang terkenal diantara kita uh, tahun gajah tahun gajah artinya dia lahir pada peristiwa yang gajah kemarin abriah itu. Tep. Siapa pertama kali yang menyusui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Namanya Amin namanya siapa? Suwaibah hmm, Udah pinter semua nih mas Alfan. ini dulu budaknya pamannya. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini terkenal baik kenapa buruk. Huruf, tabbat yada abilah Wa Jadi sampai dikekalkan dalam Al Quran tentang celakanya Abu Lahab itu, karena dia pamannya, tapi paman yang gebel gitu. Dia provokasi kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam untuk semakin menghajar Keponakannya sendiri bahkan Rasulullah SAW itu ketika memanggil keluarga besarnya ke sebuah bukit belum mendakwahkan Islam pertama kali yang menentang itu pamannya Abdullah, makanya turunnya ayat istrinya juga membantu membantu programnya suaminya yang bejat itu Wa kekal juga di Al-Quran celakanya Ketika anaknya Abu Lahab masuk Islam, eh hey, itu gimana nih para sahabat? Ketika anaknya masuk Islam, kalau lagi sholat Pak Bu, enggak ada satunya yang berani baca surat ini. Kenapa? Ninggung anaknya, kasihan. Kita sebagai anak, Bu, sebejat-bejatnya Bapak kita, Ibu kita, kita itu enggak terima kalau ada yang mencaci maki orang tua kita. Gino pembuatan, Sebejat-bejatnya orang tua kita. Kita itu enggak tega. Ada yang berani mencaci semakin menghina. Maka para sahabat nggak ada yang berani kalau ada anaknya, baca surat ini enggak ada yang berani. Abu Haf ini senang ketika terdengar keponakannya lahir. Maka suibah ini disuruh menyusui keponakannya. senangnya itu. Karena di orang Arab bu, itu semakin senang kalau banyak kerabat, banyak anak semakin senang mereka. Nggak malu, semakin senang. Misalnya saya dapat kabar kemenakan saya lahir, maka saya berikan mobil Mercedes hadiah untuk keponakan saya. Gitu di sana. <laughs> di sini budaknya di Itu swiba. Yang setelah Suibah namanya siapa? Yang ini terkenal Halimah Tu Asadia. Halimah, Halimah. Dan cerita Halimah itu lucu pak bu. Dia pelajar nggak pun? Belum. Ya udah kita bacakan sekarang ya. Cerita Halimah. Berapa menit lagi kisahnya Pak? Mampun dan? Oke, insya Allah selesai kisahnya Halimah. Saya bacakan, langsung saya terangkan saja. Jadi Halimah ini, Halimah as sadiyah ini, beliau perempuan yang menyusir Rasulullah SAW karena terpaksa. Karena terpaksa. Sama sekali nggak ingin menyusir Rasulullah pertama kali lihat, nggak mau. Kenapa ceritanya? Jadi ceritanya seperti ini. Halimah ini, dia itu orang deso. Wong deso. Nah, ibaratnya wong memanggil jola, wong salam. Kita kan deso, gak? kota? Deso. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang senang hidup di desa. Alhamdulillah. Makanya saya nggak mau pindah dari desa. Karena di desa itu masyarakatnya seperti janji dengan main wapik di kota buru-buru disapa lolo gue gue nah di kota itu di desa itu banyak manfaatnya masalah tapi saya nggak tahu kenapa orang-orang desa itu pada malu kalau ngomong saya bung desa. dan pada pengen hijrah ke kota saya bingung kenapa saya aja yang mau disuruh di kota saya nggak mau saya pengen lari ke desa. <laughs> saya nggak tahu kenapa, tapi nggak laku lel, itulah orang beda-beda pak Bung, tapi saya termasuk yang suka di desa. Halima ini adalah wan Deso, dia namanya perempuan sama krombiolanya itu sudah biasa jual jasa menyusui. itu nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Mereka mau cari bayi yang siap disusui, biar dapat apa? Biar dapat upah, gaji. Mau itu no Tapi, ada konsekuensinya Bu. Kalau jenengan dan nyusui bayinya fulan, maka ini jadi mahrum. Jadi mahrum, karena persusuan tadi. Nah, makanya, kalau di desa, hati-hati nih, kalau lagi main sama temennya, sini tak susah lagi nangis, Nah, kalau Danusain enggak apa-apa tapi catat. Fulan bin Fulan tak pernah nyusu ke saya 5 kali misal Dicatat, Bu. Dan sampai kedepannya dia menikah sama anak pedagang, enggak boleh. Itu ada konsekuensinya, maka ditulis nih, ditulis. Jadi mereka ini kebiasaannya apa? Jual jasa menyusui Lah mau menyusui, anaknya mau Kira-kira gajinya banyak maupun sedikit. Akhirnya mereka hijrah ke kota. Hanya demi mencari anak, karena di kota itu biasanya kan ibunya banyak, ya kan? Uh, orang tua orang tua juga pada butuh orang yang menyusui. Akhirnya mereka berbondong-bondong, termasuk dengan teman-temannya ini, ke ke kota Mekah. Di perjalanan, di perjalanan, Halimah dan suaminya adalah orang yang paling kesusahan. Dari segi apa? Tunggangannya. Yang lain mungkin pakai motor Revo, motor ini, motor ini. Yang kenceng gitu kan. Dia pakai motor 75. Namanya BN itu. Yang nggak kuat jarak jauh. Nah, dulu pakai onta motornya, Bu. Jadi mau ontanya ini udah, Masya Allah. Udah, ya nggak layak pakai lah. Nggak layak pakai. Dan ketika malam-malam, anaknya itu nangis terus. Dan nggak bisa tidur, kenapa? Susunya nggak ada, udah habis. Udah habis. Kalau lagi jalan, paling terlambat, orang Terus, bisa. ya mereka kelaparan. baunya susah payah lah, susah payah. Sampai teman-temannya itu nungguin terus. mogok terus lah motornya. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Mekah. Langsunglah nyari siapa yang mau disusui anaknya, teman-temannya ternyata dapat semuanya udah dan gak ada satu pun diantara mereka, termasuk halimah, ketika ditawarkan Muhammad, gak mau mereka gak ada yang mau mereka gak ada satupun yang mau kenapa? karena mereka tahu ternyata Muhammad ini, bapaknya udah meninggal, udah Meninggal. Nah, kalau udah meninggal, kira-kira gajinya dikit, nombraten? Dikit. Nggak mau saya ya. Nggak ada emang Tinggal halimah yang nggak mendapatkan bayi yang disusui. Dan bayinya tinggal Muhammad, anak yatim ini. Terus dia mengatakan, saya malu lah Kalau ke desa nggak bawa hasil Teman-teman saya udah pada bayi semuanya Udah saya bawa aja inilah Daripada nggak dapat nggak ada kayu Rotan pun Jadi hmm. Itu Daripada nggak dapat apa-apa Ini udah terpaksa lah Saya ngambil Pas ngambil Pak Bu Masya Allah Ya pegang Bayinya Pas sudah mau Kumpul-kumpul sama temennya mau pulang Ternyata Pak Bu Masya Allah susunya langsung berisi anaknya nyusu kenyang Muhammad nyusu kenyang masih mantap tunggangannya yang mogok-mogok terus paling cepat sampai kalau jalan itu selalu balap temennya ruh-ruh ada yang ngalahkan kayak Valentino Rossi sampai temennya bilang Halimah ini kendaraan yang tadi yang dibawa itu iya luar biasa sampai di rumah itu ketika musim paceklik klik, semua kambing, ya kayak gitu, gak dapat rumput, semua peliharaannya halimah dapat semuanya. oh pokoknya e, keren lah. Ini ada hadisnya, kita baca-baca sedikit aja. Oke, okay. ini bagus dari hadis ini. Tadi kisah singkatnya aja. Ini hadisnya panjang banget, satu halaman lebih ini dua halaman, satu lembar saya nah, singkat-singkat aja lah tapi kalau nggak baca hadis kurang mantem <gibu> <gibu> <gibu> kalau dibaca takutnya habis waktu sebentar, saya ini aja tak cek <tuh> Udah baca aja lah emang -eman kalau nggak dibaca Saya baca dari lanjutan yang tadi aja Jadi halima ini Menyusui Rasulullah karena terpaksa Ketika pas mau ke Mekah Kendarannya bermasalah anaknya masalah, susunya yang dia Memiliki masalah, masalah semuanya lah. Dia orang paling masalah itu Setelah mendapatkan Rasulullah SAW, Langsung Terjadilah apa yang terjadi Susunya penuh ontanya cepat apa namanya larinya sampai para teman-temannya pun kaget penasaran nah, akhirnya sampailah di rumah ini singkatnya singkatnya sudah di rumah setelah di rumah ternyata setiap ada baginda rasulullah sallallahu alaihi di rumahnya yang mendapatkan keberkahan-keberkahan dan kebaikan yang sangat di luar nalar, dan diakui sendiri, banyak sekali para pengembala di desanya itu. Kalau melepaskan kambingnya karena musim paceklik, itu pulang masih lapar, kecuali kambing-kambing Halima itu. Dilepas keadaan lapar, pulang-pulang udah kenyang semuanya. Kalau kambing kenyang, kira-kira susunya bagus, Mampuatan? Bagus. Diperah banyak, Mampuatan? Banyak. Kenyang. Akhirnya, ya akhirnya punya halimah itu. Mereka pun sampai mengatakan luar biasa ini kambing-kambingnya. Halimah itu. Luar biasa. Karena nggak seperti punya mereka itu. Yang pulang masih lapar dengan keadaan pecelik tadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertumbuhannya wa kana shababan ma gulman gulman Rasulullah pertumbuhannya itu melebihi pertumbuhan anak-anak pada normalnya kalau anak biasa setahun bisa merangkak misal Rasulullah itu sudah bisa lari jadi cepat banget itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kira-kira susah nambatan ngurusnya tidak susah. Ya subbu fil yaumi sanah. Bahkan dikatakan satu hari saja umur Rasulullah bertambah itu seperti satu tahun normalnya anak biasa. Ini untuk apa namanya permisalan. Saking cepatnya perkembangan perteman beliau. Setelah falam mastak tak setelah beliau mencapai titik umur dua tahun dua tahun ini disapin oh, ketika sudah dua tahun dibawalah Rasulullah ke kota Mekah lagi karena sudah selesai masa kontraknya Rasulullah selesai anak wa abu saya dan istri saya eh suami saya kita bawa bareng-bareng Wallahi la abadan wa kita itu sebenarnya gak pengen berpisah dengan Rasulullah s.a.w. selama-lamanya selama kita mampu mengusahakan itu setelah kita sampai ke kota Mekah dan kita berjumpa dengan ibunya ibunya namanya siapa? Khotijah Aminah kalau Khotijah siapa? istrinya, jangan kelewat hmm. ketika berjumpa dengan ibunya itu Aminah Beliau mengatakan apa? Wallahi Allah kami tidak pernah melihat sama sekali satu pun anak kecil yang lebih besar keberkahannya daripada beliau Shallallahu Alaihi Apa arti berkah? Berkah itu banyak kebaikan jadi kita kecipratan terus itu, kecipratan terus lu kan gak ada anak yang lebih berkah daripada anak ini faroja' nabihi akhirnya neko pokoknya wahai ibunya rasulullah eh bukan rasulullah, pun benar-benar pun jadi rasul wahai ibunya muhammad tolong dong kasih waktu kita lagi untuk sama anak ini, pokoknya kita kecanduan lah sama anak ini karena keberkahan kita dapat itu selama ada Ananda ini di rumah. Pokoknya dipak, dineko, dineko-neko sampai ibunya nggak tega udahlah bawa lagi sana. Akhirnya Halimah dan suaminya kembali lagi ke desanya dan membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiga bulan atau empat bulan di rumah, setelah itu. Rasulullah SAW itu lagi bermain dengan saudara-saudara persusuannya ya tadi saya bilang kalau ada anak yang nyusu sama kita maka dia jadi saudaranya anak-anak kita gak boleh nikah sama dia dan sebagainya ibu-ibu ya, nih nah. mereka lagi bermain namanya anak-anak di belakang rumah tiba-tiba satu anak dari halimah itu datang kepada halimah. Umi, umi, ibu, ibu. Ini ada yang terjadi kepada Muhammad. Dia itu didatangi dua laki-laki. Jadi ketika anak, anak kecil pada mainan di belakang rumah, tiba-tiba itu ada dua orang, laki-laki besar, datang kepada Muhammad. Pakai baju warnanya putih langsung mengambil Rasulullah SAW Muhammad, dan dibaringkan terus dibelah apanya perutnya fa obat nahu dibelah perutnya terus ketika Halimah dan suaminya mendapatkan kabar dari anaknya seperti itu takut kan Aduh, coba konjen bu dikabari sama anak-anak bu tadi anaknya di dibawa sama penculik itu kan bahaya yang terjadi dia kaget langsung mereka mendatangi tempat pemainnya anak-anak itu pas datang ya udah berdiri udah berdiri ternyata dua orang laki-laki tadi itu mengambil di dadanya, itu kayak eh, jantungnya itu kan dibersihkan orang bawa yang air dari surga punya kayak inilah dibersihkan benar-benar hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran dan kata mereka berdua ini itu apa bagiannya setan biar syaitan nggak bisa mengelapi Rasulullah selam, dibersihkan semuanya sampai masih ada bekas syaitannya Rasulullah selam -selam. ditutup lagi, dijahit lagi nah, setelah halimah mendengar kabar itu dan mendapati Rasulullah pas dilihat lagi pucat banget baru operasi free itulah. dia kaget terjadi apa-apa sama anaknya orang lain ini, maka sebelum terjadi apa-apa langsung beliau sama suaminya, segera mungkin bawa Muhammad dari kota Mekah dan melapor kepada ibunya ibu, udah cukup nih udah selesai lah insya Allah lah. ibunya kaget tuh, kemarin ngeyel-ngeyel, nego-nego, mau ditarik-tarik sekarang tiba-tiba belum lama di kembalikan lagi, ada apa, gak mau ngaku takut bu, pak, takut hanya dipaksa sama ibunya Dipaksa-paksa, kenapa? Pasti ada sesuatu terjadi sama anak saya Akhirnya mereka berdua ceritalah Apa yang terjadi Kepada anaknya Dan apa Respon dari ibunya Yaitu Aminah, beliau mengatakan Talaf Wallahi la bihi, Inna Labani Libini sya'nan Saya yakin Allah Tidak Ingin keburukan kepada anak saya Sesungguhnya Anakku itu memiliki Kedudukan yang sangat mulia Kata Aminah Belum mengatakan Tak kasih kabar ya Kalian berdua Halimah dan suaminya Ini hamaltubihi Saya yang mengandung Muhammad Allahumma kana ka tidak pernah aku hamil seorang bayi lebih ringan daripada ketika aku mengandung Rasulullah Muhammad SAW. Pada umumnya istrikan kalau hamil berat nih Pak Bungyi. Ketika mengandung Muhammad nggak merasa keberatan. wala Aisyah dan tidak ada yang lebih mudah mengandung seorang anak laki daripada mudahnya mengandung Rasulullah SAW. Terus ketika lahir, Kemudian uri itu, aku diperlihatkan hina nurun Ketika aku lahir, ketika aku lahir, itu keluar dariku cahaya yang menerangi istana-istana di Basrah sana ketika beliau hamil ketika lahir Rasulullah SAW itu langsung bersendehan dengan tangannya, mengangkat kepalanya ke langit. Jadi tidak seperti bayi biasa. Kalau bayi biasa kan lahir owek-owek apa langsung melumah seperti itu. Tapi ketika aku melahirkan Muhammad ini nggak seperti itu. Dan itu ciri-ciri basangnya anakku itu. Akan menjadi orang yang memiliki tuan sangat tinggi. hal intinya jadi Rasulullah SAW lahir dan disusui oleh suibah pertama yang kedua halimah dan beliau dari pertama kali lahirnya sudah memunculkan tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya banyak versi-versi hadisnya tapi kita baca satu hadis ini aja. Tapi ngalah kuliah hal, beliau adalah orang yang paling banyak mendatang, mendatang keberkahan. Bagi keluarganya, bagi pengikutnya, bagi siapapun yang selalu berita sedang beliau. Maka mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya, yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau, kecipratan berkahnya di dunia dan di akhirat. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di padang masyar nanti, mana semua orang membutuhkan Sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dan semoga dengan sahabat tersebut kita akan memasukkan masuk surga tanpa azab tanpa hisab amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji dan manfaat menambahkan iman Ketakwaan dalam diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.